Bismillahirrahmanirrahim Dari wafatnya tetangga saya Saya yang selenggarakan Memandikan Mengapani Lalu ikut menyolatkan Ketika dikuburkan Dimasukkan ke liang lahat Mau dimasukkan ke liang lahat Nah dari sela-sela kaki kami Menyelinap satu ekor Ular yang berwarna hitam ularnya besar kira-kira sepegelangan tangan saya panjangnya mungkin ada 3 meteran ular itu datang sel selah kaki kami bapak ibu tahu kalau ular melihat orang satu orang saja dia lari betul nggak? kalau ini enggak malah kaki kami dia dia berjalan tanpa rasa takut lalu dia langsung masukkan tubuhnya menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang orang waktu dia lewat itu ular langsung menjerit-jerit ya gimana nggak menjerit ularnya hitam gede lagi apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya kan sangat berbisa Pak jenazah yang sudah hampir diletakkan ular begitu besar masuk otomatis tiga orang yang di dalam itu yang mau masukkan ini main lempar aja langsung ke dalam ya nggak sempat lagi diatur segala macamnya lempar aneh Pak Ibu nggak siapa-siapa yang diganggu oleh ular itu tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi ya langsung masuk ke liang lahat tadi Masya Allah standby di situ kayak mau ngapain kayak kami juga nggak tahu langsung masuk itu standby dikasih papan langsung naik Orangnya naik ke atas langsung dikubur anaknya pada nangis istrinya nangis melihat kejadian itu kaum muslimin yang kami muliakan sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya untuk apa saya bilang karena ustaz telah mampu membantu menyelenggarakan jenazah abang saya Berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga Muslim, kepada Muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu, uh, minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu miras. Esoknya lah ini dia, puncak-puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya jadi, nah tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya dijual ke pasar, pasar sini pulangnya dengan bendi, tahu bendi pak? Ah, bendi tahu delman, yang pakai kuda ya, biasanya dia dia berangkat tuh setengah 4 subuh udah berangkat ke pasar, pulangnya jam 9, jam 10, pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah. Ya, untung sopir delman ini uh, segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat antu. Mahunya celi antu, mahunya celi antu mah. Masa antu di waktu duha. Baik kaum oh muslimin. Selanjutnya sampai di rumah. Dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat saya dia yang gedor pintu rumah saya. Pak Ustad, Pak Ustad, Assalamualaikum Pak Ustad. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan di muko kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya. Dan masuk saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir Delman dia ngelihat antu. saya katakan pertama nggak ada antu. Yang kedua Kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi Unta. Bersama para sahabat. Nabi luk kuburan. Ternyata Unta Nabi langsung mengamuk. ya, Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun, lalu Untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, Kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, Saya tahu ya Rasulullah, Ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang ini, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Ha, ha kata Nabi. Ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah, kata Nabi. Kalau aku doakan kepada Allah, agar kamu mau mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau nggak mati saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa siksa. Bagai bagaikan pakai mic, Pak. Ya. Wah! Macam-macam jenis siksaannya. Ih, kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget, ya. Kalau nggak kalau nggak mati tingsan paling tidak kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar baik kaum muslimin lalu saya katakan ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok, yang meninggal ini memang pencandu ya, udah lama ninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu man laqiyallahu wa huwa mudminul khamri laqiyallahu wa huwa alaihi siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar mencandu barang-barang haram itu dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya Allah marah kepadanya